pasukan tetapi antaranya kurang cermat. Oh dapat peluang gol! Tiba-tiba kita dapat lihat bola yang dapat dirampas oleh kaki kanan yang melakukan hantaran dan Darren Lock dapat menghidu peluang tersebut untuk mudah. Tetapi bola masih dalam kawasan PJ City. Bagaimana Darren Lock dan itu dia gol! Gol yang kedua. Untuk pasukan PJ City Pada menit yang ketiga Sudah pun menunggu Mungkin sedikit lambat daripada Mahali tetapi hantar yang baik Oh gol Yang ketiga Hat-trick daripada Darren Lock Hat-trick pertama daripada Darren Lock Dan hat-trick yang pertama Saya kira untuk pasukan PJ Yang baik ini Tandang daripada Robert Tiretta Doka Dan Darren Lock sekali lagi berjaya mencetak namanya selaku penjaring gol untuk skuad Petaling Jaya City. satu tandukan yang cukup klasik. Lock in the box, Fox in the box dari Darren Lock. sememangnya tandukan yang cukup berpisah. Baran melepaskan satu percobaan dan oh. Oh! oh, oh akhirnya gol. Oh. Terkena palang untuk cepat pertama dan Darren Locke menghasilkan jaringan penyamaan untuk PJ City. Silang dan terlalu kuat. dan peluang untuk Darren. Dan dia. Goal. Wow! Darren Locke. Jaringan yang keenamnya pada musim ini. Wow. Pemain seperti Darren Locke ini. Kalau diberi peluang sebegitu, dia akan menggunakannya sebaik mungkin sebagai penjuru tandukan dan jaringan dan lob memecah kebutuhan tuan menit ketiga satu tandukan yang cukup tepat terpaku kepada Fabi Jebat untuk Erendom menghadiahkan jaringan pertama PJ City dan juga jaringan pribadinya yang ketujuh dalam kempen Liga Super 2022 Untuk Malik Jasuli menggerakkan bola di bahagian sayap. Bagaimana Darren Locke menanti di depan. Darren! Goal! Inilah Darren Locke yang kita kenali. Dia cukup klinikal di depan gol. Dan dia membuktikannya lagi pada malam ini. Jarang mendapat bola. Darren Locke di sana. Oh cantik. Kebunan Darren Locke. Dan itu dia gol. Darren Locke meredak pada menit yang ke-58. Satu situasi yang tidak diduga oleh Sam Mobile. Mahali cantik dalam kawasan bahaya tandukan. Bang, cantik daripada Darren Lok yang membuka panggung dalam saingan pada malam ini.